Edward Mendy saat ini sedang menikmati kesuksesan dari perjuangan panjangnya Setelah tahun lalu berhasil mengantar Chelsea jadi juara UEFA Champions League Kini ia berhasil membantu negaranya Senegal Menjuarai Piala Afrika untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Namun, jauh sebelum kesuksesan itu datang Ia menjalani hari-hari sulit di mana ia bahkan sempat menganggur dan kesulitan mendapat klub untuk sekedar bermain bola dan menyambung hidup. Seperti apa kisah lengkapnya? Edward Mendy lahir pada 1 Maret 1992 di Montevideo, sebuah kota di utara Perancis. Kedua orang tuanya merupakan imigran dari Afrika, Ibunya berasal dari Senegal, sementara ayahnya dari Guinea-Bissau. Di awal karirnya, Mendy mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Saat berusia 7 tahun, ia didaftarkan di klub Sepak Bola Leharp. Selanjutnya ia menempuh pendidikan di Leharp Athletic Club untuk menyempurnakan teknik-teknik dasar penjaga gawang. Meskipun saat itu ia bermain bagus, namun hal itu tak cukup untuk membuatnya menjadi kiper utama. Dari sana pun ia sempat bermain untuk CS Municipal Selanjutnya Mendy memulai karir profesionalnya bersama S.C.Pow Namun sayangnya, di sana ia tidak mendapatkan cukup waktu bermain Karir Mendy menjadi lebih suram ketika ia dilepas oleh S.C.Pow pada tahun 2014 Tak ada satupun klub yang tertarik untuk meminangnya Ia pun resmi menganggur selama kurang lebih satu tahun saya harus mengambil tunjangan pengangguran agar saya bisa mendedikasikan diri sepenuhnya untuk sepak bola sejak saat itu Mendy pun mulai melupakan mimpi-mimpi besarnya untuk menjadi seorang pemain profesional selak kanceron mimpinya ia memutuskan untuk kembali ke Lehar namun bukan untuk menjadi pesepak bola tapi menjadi pekerjaan untuk mengisi waktunya saat itu sepak bola tidak lagi menjadi profesi yang ia harapkan saya benar-benar ragu Apakah saya akan melanjutkan ini? Rasanya sangat sulit. Pasangan saya sedang mengandung anak pertama dan tunjangan pengangguran tidak akan cukup. Saya pun mulai mencari pekerjaan lain. Namun takdir berkata lain. Di sana ia justru tidak dipisahkan dari sepak bola. Ia mendapat tawaran untuk bermain memperkuat tim-tim kasta bawah mulai dari Metz hingga Reims B. Reims yang saat itu bermain di Liga 2 Prancis. Melihat potensinya dalam menjaga gawang dan langsung memberinya kesempatan untuk bermain bersama skuad inti. Dan dari sinilah nasib Mandy mulai berubah drastis. Meski begitu, Mandy masih harus tetap bersabar ketika masuk ke tim utama Reims. Ia ditugaskan sebagai penjaga gawang kedua dan hanya bermain sebanyak 11 kali dari semua kompetisi pada musim perdananya bersama Reims. Barulah di tahun berikutnya ia mendapat peran sebagai kiper nomor satu. Ia langsung menjadi sosok penting dalam keberhasilan Reims untuk promosi ke Liga 1 Prancis dan mencatatkan 34 penampilan dari semua kompetisi. Tentu saja, hal itu membuat ia kembali menjadi starter pada musim berikutnya. Di tahun 2019, Mendy pindah ke Reims dengan harga 4 juta euro. Lagi-lagi, ia mendapat pencapaian yang cukup membanggakan di sana. Berkat dirinya, Reims bisa finish di posisi ketiga Sembari merasakan sepak bola Eropa dalam ajang Liga Eropa, hanya perlu satu musim buat Mendy untuk menarik perhatian banyak klub Eropa. Setelah dikaitkan dengan banyak klub, pria 29 tahun itu memilih untuk berlabuh ke London bersama Chelsea. Di Chelsea, ia diproyeksikan sebagai pengganti Kepa Balaga yang mengalami penurunan performa. Hal itu tentu bukanlah tugas yang sulit untuknya. Mendy diprioritaskan dalam laga-laga penting karena kemampuannya lebih baik dibandingkan kiper termahal dunia tersebut. Ia berhasil membayar kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dengan menunjukkan kualitasnya. Mendy mengakhiri musim 2020-2021 dengan total 45 penampilan, 30 kali kebobolan, dan 25 clean sheet di semua kompetisi yang dijalani Chelsea. Di musim itu pula, ia berhasil membuat Chelsea menjuarai UEFA Champions League dan tanya itu Mendy juga terpilih sebagai kiper terbaik di kompetisi tersebut Sesuatu yang takkan mungkin diraihnya Andai saja saat itu ia mendapat pekerjaan di Lehar Dan kini ia melengkapi kisah manisnya dengan menjuarai piala Afrika bersama Senegal Dan malam nanti ia masih berkesempatan untuk menyempurnakan kisahnya Andai dimainkan dan berhasil menjuarai piala dunia antar klub bersama Chelsea